Khususnya di bidang perekonomian. Dan mudah-mudahan kita segera bisa menjadi orang kaya. Dan tidak lagi berkenalan sama yang namanya aplikasi pinjol... ...yang mungkin sudah membuat sisa-sisa kehidupan kita berantakan. Yang sudah membuat kita galau nggak ketolongan. Yang hari ini sudah membuat tidur tak nyenyak, makan tak enak, dan mandi pun tak basah. Oke, okay, baik. Kami dari channel Youtube Info Pinjol terbaru. Pengen mengingatkan kepada kalian bahwasanya channel Youtube Info Pinjol terbaru tidak pernah memberikan dan meninggalkan nomor kontak apapun. Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel Youtube Info Pinjol terbaru, maka fix itu adalah penipuan. ya. Jangan lagi ada korban yang terus bertambah yang mengatasnamakan channel Youtube Info Pinjol terbaru. Oke baik, hari ini hampir semua aplikasi pinjol sedang mengejar-ngejar kalian. Sedang menguber-uber kalian. Setiap detik, setiap menit dihubungin dengan puluhan nomor-nomor baru. Tentu ini akan membuat kalian resah. Tapi ketika kalian bisa menyimpulkan segala sesuatunya dengan solusi yang baik, maka kalian akan bisa melewati satu persatu badai permasalahan hari ini. Nah, ada masalah baru. Dan mungkin sebagian dari kalian sudah mendapatkan surat somasi. Ayo siapa hari ini yang sudah mendapatkan surat somasi Karena mungkin belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi-aplikasi pinjol yang sudah berlabel OJK Dan pada video kali ini kita akan kupas tuntas terkait tentang surat somasi Bahwasannya hari ini sudah banyak yang melaporkan kepada kita Baik melalui dari... Uh... Kolom komentar dari video ini, atau mungkin DM Instagram, atau mungkin dari beberapa pesan-pesan yang kita terima, bahwasannya hari ini banyak dari masyarakat kita yang sudah mendapatkan surat somasi. Dan banyak juga pertanyaan, "Bang, ini surat somasinya bahaya nggak sih, Bang?" Ya kan? Oke, baik ya, khususnya untuk yang legal OJK dulu. Dan setelah ini nanti ada kabar yang lebih harus kalian tahu, ya. Bahwasannya hari ini banyak yang melakukan. Audalah ah, nanti setelah yang ini. Oke untuk kalian yang sudah mendapatkan surat somasi, somasi ya bisa diartikan sebagai peringatan, pemberitahuan bahwasannya memang kita memiliki tunggakan di aplikasi-aplikasi yang memang sudah terkoneksi ke selik OJK ataupun mungkin sudah berstatus legal OJK. Nah apakah itu bahaya atau enggak? Masalah bahaya atau tidak? Ya kalau yang sudah legal OJK nanti akan berpengaruh kepada selik OJK Hanya itu saja tidak lebih Nah ada yang lebih viral lagi Hari ini banyak aplikasi-aplikasi pinjol yang mencatut label bank Indonesia Wow ya kan mereka sudah berani mencatut sebuah label Yang hari ini memang diakui secara sah oleh pemerintah Dan ternyata kejadiannya tidak seperti itu untuk kalian yang pengen tahu atau mungkin hari ini sedang diancam untuk mendapatkan diberikan uh, surat somasi Kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini Oke okay, itu dia Oke okay, ya kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini Dari Liputan 6.com ya sebuah media yang hari ini cukup kredibel Sudah besar dan hari ini menuliskan judul cek faktanya, hoax surat somasi pinjol catut OJK dan Bank Indonesia dan ternyata hari ini banyak banget aplikasi-aplikasi pinjol itu yang mencatut nama OJK dan Bank Indonesia. Ternyata mereka hoax. Apa sih beritanya bang? Oke kita pengen lanjut ya. Dah di sini liputan6.com Jakarta sebuah surat somasi dari perusahaan jasa pinjaman online beredar di media sosial. Ya kan pada kop surat somasi tersebut tercantum logo otoritas jasa keuangan dan Bank Indonesia ya bukan tanggung-tanggung mereka langsung catut dua lembaga besar yang mengatur semua keuangan kita Nah surat tersebut berisi peringatan kepada masyarakat yang mangkir dan tidak membayar tagihan pinjol Berikut isi suratnya Siapa yang hari ini sudah mengalami masalah yang serupa dan mungkin ya isi suratnya seperti ini. Oke, perihal peringatan bagi debitur yang mangkir kepada Bapak dan Ibu. Lakukan pembayaran hari ini di aplikasi pinjaman online tanggal 18 di bulan 8 tahun 2022. Jika memang tidak direspon dengan baik, data Anda akan diproses lebih lanjut. Diproses kemana sih? Nah, yang pertama proses lapangan dari pihak debt collector. Pedugas akan kunjungi rumah Anda, keluarga, saudara, dengan izin RT-RW setempat agar suasana kondusif dan tempat kerja Anda untuk mengantarkan Anda melakukan pembayaran. Nah, apakah sampai dengan detik ini aplikasi pinjol pernah mendatangi rumah kalian dengan membawa Pak RT dan Pak RW? Jawabannya belum ada. Jadi nggak perlu panik lagi. Ini contoh surat somasi hoax yang mereka kirimkan kepada kalian. Jadi jangan panik. Kita harus menambah pengetahuan dan wawasan kita supaya kita nggak buru-buru panik dan berpikiran negatif. Lanjut ya. Untuk yang nomor 2, data akan di blacklist katanya. Pengajuan pinjaman atau kredit dimanapun dan dalam bentuk apapun akan terkendala dan kreditur yang menunggak akan dilaporkan untuk dimasukkan ke data sleek OJK, B-checking B-checking dan fintech Dana Center. Juga data nasabah atau kreditur ke pusdafil pusat data fintech lending isinya yang kedua seperti itu dan yang ketiga bayarkan tagihan Anda berdasarkan aplikasi yang telah menunggak ya dan disitu dituliskan kurang lebih dari empat aplikasi mereka tahu dari mana ya kita ngutang di aplikasi ABC dan D dan lanjut ya di nomor 4 biasanya isi suratnya itu seperti ini. Dengan ini kami tegaskan harap kewajiban anda terhadap aplikasi pinjaman online diselesaikan hari ini. Data lengkap pengajuan anda meliputi. Nah, di sini mereka mulai mengancam, ya kan? Yang pertama itu foto-foto dan yang kedua KTP atau alamat lengkap dan yang ketiga nomor rekening dan yang ke... yang nomor lima adalah tempat kerja dan lainnya. Di situ mereka sudah. Uh... Me menyampaikan ya bahwasannya data-data kalian itu ada di kami ya jangan main-main karena ada foto KTP alamat lengkap dan nomor rekening dan aku juga pengen ngasih tahu ya apabila ada teman-teman yang mendapatkan ancaman bahwasannya pengen nomor rekeningnya itu diblokir oleh aplikasi pinjol tidak ada aplikasi pinjol yang bisa dan berhak untuk memblokir nomor rekening kalian Jadi udah cukup jelas dan nggak perlu pusing lagi Lanjut ya Cukup kuat baik kami pihak perusahaan untuk memproses data anda Nah bahasa-bahasa seperti ini yang hari ini Membuat teman-teman kita itu tambah cemas ya kan Memproses data anda Yang sebagaimana pengajuan anda dalam keadaan sadar Dan tanpa paksaan serta berjanji mentaati peraturan di pinjaman online Lanjut ya kita cek faktanya berdasarkan liputan 6.com Menelusuri sebuah surat somasi dari perusahaan jasa pinjaman online yang berlogo OJK dan Bank Indonesia Penelusuran dilakukan dengan mengunjungi akun Instagram yang dikelola OJK Yakni OJK Indonesia Jadi kalau kalian pun pengen mengirimkan beberapa pesan-pesan yang sudah kalian dapati Seperti ancaman, teror, dan intimidasi Kirimkan sebanyak-banyaknya bukti kalian kepada Instagram OJK dan AFP, ya kan? Lanjut dalam salah satu unggahannya, akun Instagram OJK Indonesia memberikan stempel hoax pada surat tersebut. Jadi, hati-hati, ya kan? Nah, kalian nanti juga bisa melihat di Instagram uh, OJK Indonesia. Info hoax, surat somasi pinjol mengatasnamakan OJK dan Bank Indonesia. Nah ini dia sobat OJK modus penipuan semakin beragam Jadi mereka itu masuk ke dalam ranah penipuan Karena mereka mencatut dua lembaga keuangan yang ada di Indonesia Tanpa izin dan tanpa kebenaran ya kan Selalu berhati-hati terhadap informasi yang kamu terima Contohnya hoax yang satu ini Surat somasi terbuka pinjaman online yang mengatasnamakan OJK dan Bank Indonesia Lanjut ya Sobat perlu tahu kalau OJK tidak pernah mengeluarkan surat somasi dan penagihan pinjaman online kepada konsumen Lagian ngapain juga ya kan uh, Bank Indonesia dan OJK mengeluarkan surat somasi Ya kan Terlalu besar dan terlalu jauh itu ya kan Hati-hati terhadap pinjaman online ilegal yang mencatut logo OJK atau otoritas lainnya. Dan kalian bisa memastikan kebenaran informasi mengenai OJK ke kontak OJK 157 157 dan teleponnya kalian bisa melihat dan kita udah pernah share ya kan. Nah, di situ jadi telah beredar surat somasi palsu dari sebuah perusahaan jasa pinjol yang tidak dikenal untuk memberi peringatan bagi debiturnya yang mangkir melakukan kewajiban dengan menggunakan logo Bank Indonesia. Jadi ternyata masih banyak ya dan sepertinya uh, ini sudah modus baru ya kan kemarin-kemarin mereka meneror mendesaksi, nah sekarang mereka mencatut label dua lembaga keuangan terbesar di Indonesia. Perlu sobat ketahui faktanya, Bank Indonesia bukan merupakan otoritas pengawas kegiatan pinjol. Bank Indonesia itu nggak akan ngurusin pinjol ya, udah tertulis itu. Oleh karena itu, surat somasi tersebut dapat dipastikan sebagai upaya penyalahgunaan nama Bank Indonesia oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan ataupun kepentingan pribadinya. Nah, udah jelas di situ ya kan? Jika menemui modus serupa, selalu pastikan legalitas dari pihak pinjol tersebut resmi atau tidak agar tidak dirugikan di kemudian hari. Nah jadi untuk kalian yang mungkin hari ini sudah mendapatkan surat somasi Coba dicek terlebih dahulu Yang jelas OJK dan Bank Indonesia sudah memberitahukan Mereka tidak akan mengurusi dan mengawasi dan tidak akan menerbitkan surat somasi Untuk teman-teman yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran Jadi kalian harus tetap teliti Tidak panik berlebihan Dan kita harus bisa cermati Apapun hari ini yang sedang terjadi di dalam kehidupan pribadi kita Oke ya jadi udah cukup jelas ya guys Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Yang penting kita harus tetap sehat dan semangat Agar kita bisa melewati satu persatu badai permasalahan kehidupan hari ini Oke jadi mungkin itu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh